jangan mau, mau, mau, lewat dengnya, nah. Jalannya apa, ke mana? masalahnya Pak Terima kasih banyak. Selamat berangkat ke untuk bisa bekerja di tempat ini atau tengah keluarga dengan baik. Masih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.